Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Raja dan Ratu Zodiak di tahun 2022 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya dan tidak ketinggalan video ramalan berikutnya Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak silahkan hubungi admin kami yang tentang yang tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan yang disini saya informasikan terlebih dahulu bahwa bahwasannya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua ini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 Jika kartu Raja dan Ratu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing Raja dan Ratu zodiak di tahun 2022. Pertama, support energi kepada Raja Zodiak. Selanjutnya, support energi kepada Ratu Zodiak. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan. Ataupun memperkuat ramalan Raja dan Ratu zodiak di tahun 2022. Pertama, kesimpulan kepada Raja Zodiak selanjutnya kesimpulan kepada ratu zorbia baik di sini kartunya sudah kita dapatkan saatnya kita membuka dan membacakannya tujuan raja zodiak adalah ace of Sword, ataupun satu pedang untuk seorang Raja Jodiak, di tahun 2022 kita mempunyai seseorang yang bersedia Aquarius yang dimana sini digambarkan. Seorang Aquarius mampu menata-meniti kembali kehidupan yang dimana sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka usaha yang baru yang dimana disini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansialnya sendiri. Dan di disini seorang Aquarius akan berbagi cerita serta mengajak orang lain untuk memulai karir keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2022 yang dimana di sini dikategorikan seorang raja zodiak adalah seorang akuarius untuk support energinya adalah queen of sword secara memikir queen of sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Aquarius serta seseorang yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang akwaris merupakan sosok seorang raja zodiak yang dimana di sini didukung disupport didoakan oleh seorang pasangan yang dimana sini juga seorang akwaris merupakan sosok-seseorang -sosok yang suka berbagi pengalaman berbagi cerita kepada orang lain yang dimana disini bagaimana caranya untuk menata meniti kembali kehidupan karir serta finansial yang tampak positif kepada kehidupan dan untuk kartu kesimpulannya adalah Drupal secara umumnya default itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan jika kartu 20 kita gabungkan dengan raja zodiak, di sini menggambarkan sosok-sosok raja zodiak ataupun sosok seseorang Aquarius yang dimana di sini digambarkan akan memulai, akan mengajak menata meniti kembali kehidupan, yang dimana di sini menata karir yang berdampak positif kepada finansial, serta mengalami peningkatan keuangan. Dan di sini, seorang Aquarius akan selalu didukung di support serta didoakan oleh pasangan Aquarius sendiri, sehingga di sini seorang Aquarius dijodohki, seseorang yang merupakan... Sosok Raja zodiak di tahun 2022 dan untuk ratu zodiaknya adalah Three of One, ataupun tiga tongkat. Untuk seorang ratu zodiak kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang di mana di sini digambarkan seorang Aries merupakan sosok seseorang yang akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan. Yang dimana sini akan terdampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansialnya sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aris akan suka berbagi kepada orang lain di dalam kategori karir yang dimana sini untuk mengerjakan suatu pekerjaan serta berbagi hasil. Dan sini juga tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang akan dibantu seorang Aris akan support mendoakan seorang Aris. Yang dimana sini bisa dijuluki seorang Aris lah yang merupakan sosok ratu zodiak di tahun 2022. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacles, secara umumnya page of Pentacles itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang arus merupakan sosok ratu zodiak, yang dimana di sini menjadi seorang wanita karir, yang dimana di sini berjuang untuk karir, berjuang untuk kehidupan, berjuang untuk kebahagiaan seorang anak, serta di sini seorang anak akan terus mendukung, mendoakan seorang ayah agar rezekinya semakin bagus lagi, dan di sini juga tidak terbentuk kemungkinan seorang ayah akan suka mengajak. Seseorang ataupun orang yang dekat dengan Aris, yang dimana disini untuk menggunakan suatu pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan seorang Aris, serta orang tersebut. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, debt secara umumnya, Death, itu diartikan perubahan dan transformasi. Dan jika kartu debt gabungkan dengan Ratu jodiak di sini, menggambarkan transformasi perubahan hidup akan dirasakan oleh seorang Aris, akan dirasakan oleh seorang Ratu jodiak, yang dimana sini dengan menerima tawaran pekerjaan yang banyak. Yang dimana juga di sini tujuannya untuk membagikan anak serta di sini seorang anak akan selalu mendoakan aris agar rezekinya semakin bagus lain di sini tidak tertutup kemungkinan seorang anak aris akan selalu mensupon mendoakan aris serta di sini anak orang yang dibantu ataupun rekan seorang aris di dalam bekerja akan mendoakan aris serta rekannya yang dimana disini akan berdampok positif kepada kehidupannya dan disinilah dikategorikan seorang aris merupakan sosok ratu zodiak yang suka berbagi rezeki kepada orang lain. Dan disini bisa kita simpulkan Raja dan Ratu Jodiak di tahun 2022 adalah rasa Jodiak jatuh kepada seorang Aquarius dan Ratu Jodiak kepada seorang Aries. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang rasa dan Ratu Jodiak di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.